Oke pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game yang uh, soft lock atau mungkin yang ngehang gitu ya. Jadi gamenya ini kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian nggak bisa pencet tombol apapun, walaupun ya ada beberapa tombol yang bisa dipencet, tapi saat kalian uh, pencet tombol yang uh, fast forward atau apapun itu nggak akan bisa di sini. Mungkin saya akan kasih lihat ya sebagai contohnya gitu. Oke jadi di sini kita akan langsung aja sekarang untuk. Uh, Kameranya, dan kalian bisa melihat di situ untuk yang pojok kiri, ya, untuk yang bukan pojok kiri, yang sebelah kiri, untuk kameranya itu naik turun, naik turun, dan kalau kalian misalnya tungguin, itu nggak akan hancur kayak gitu. Dan kalau seharusnya gitu, kalau kalian damage-nya cukup untuk ngalahin bosnya gitu, ya udah, misalnya darahnya udah habis, itu nanti bakal meledak gitu untuk kameranya. Tapi di sini kalian bisa melihat, naik turun, naik turun, dan ini adalah soft lock gitu ya. Dan sebenarnya, untuk cara mengatasinya gampang banget, tinggal kalian tutup untuk gamenya gitu ya. dan Uh, tinggal kalian ke sistem gitu dan tinggal kalian matiin aja untuk tipsnya gitu tinggal kalian cek aja untuk yang enable baliknya gitu ya tinggal kalian cek dan tinggal kalian jalanin aja sih untuk gamenya gitu Nah setelah itu tinggal kalian klik aja yang sistem terus kalian tinggal ribut untuk si DVD nya baik itu yang fast atau yang full terserah kalian cuman di sini kita akan pilih aja yang fast atau yang cepat gitu Nah kenapa kita harus uh, boot ulang gitu gamenya? jadi kalau misalnya kalian uh, close gamenya kayak tadi gitu ya dan kalian misalnya Uh, matiin cheatnya itu nggak akan jadi mati cheatnya jadi kalau kalian misalnya klik sistem terus kalian klik uh, Lord State itu nanti bakal uh, jalan gitu masih tetap jalan cheatnya jadi ya kalian nggak bisa ngelewatin boss fight yang tadi gitu kalau cheatnya nyala gitu jadi ya kita akan matiin aja cuman di sini not respond gitu ya untuk uh, aplikasinya tiba-tiba not respon dan ketutup. Jadi di sini kita akan klik sistem aja dan kalian klik yang load state terus uh, ya mungkin kalau kalian udah save state ya. Di sini kita akan load state dan sini kita akan coba lawan lagi untuk bosnya apakah uh, berhasil atau enggak. Seharusnya seharusnya udah berhasil. Kalau kalian memang uh, pilih yang sistem terus kalian pilih yang uh, reboot atau mungkin yang boot ulang lah ya atau ya nyalain ulang lah. Mungkin maksudnya kayak gitu ya. Dan sini kita akan coba untuk lawan bosnya lagi. Oke, okay, apakah sudah cukup? atau belum untuk damage-nya kayaknya masih belum sih ya. masih sekali lagi sih kayaknya sih untuk uh, kameranya ini cuman lumayan sih damage-nya ya sekali lagi ya sini kita akan uh, sekali lagi untuk wild bombnya apakah hancur atau enggak seharusnya hancur sih kameranya gitu dan nggak akan kena uh, soft lock gitu ya kan seharusnya sih ah kameranya hancur dan udah gitu kalian udah bisa uh, langsung uh, mungkin melanjutkan progres atau ya kalian misalnya uh, mau melanjutkan gamenya gitu kalau misalnya kalian nge atau kena soft lock itu kalian nggak bisa uh, lanjut untuk gamenya ya. dan kalau kalian berhenti jujur menurut saya sayang sih kalau misalnya gamenya misalnya udah mau tamat gitu kayak misalnya ini walaupun ya udah lumayan jauh sih dan ya yeah, gitu doang sih untuk video tutorialnya dan Yeah, jangan lupa, kalian setelah kalian uh, uncheck untuk yang enable gitu kalian cukup pilih yang reboot gitu, atau mungkin kalian jalanin ulang gamenya, karena kalau kalian jalanin tanpa kalian reboot, misalnya kalian udah langsung load state aja gitu. Saat kalian udah uncheck enable cheatsnya langsung kalian load state itu, kalian nggak akan bisa untuk melewatin boss fightnya karena cheatnya masih aktif gitu. Jadi, tinggal kalian uh, pilih aja untuk yang reboot dan udah gitu beres. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.